Halo teman-teman, wah jumpa lagi nih Kali ini kita bahas tentang permainan yang lagi viral ya Di mana-mana, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Aceh Semuanya lagi trending nih, di mana-mana Permainan apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, ada permainan yang namanya Lato-Lato teman-teman Permainan Lato-Lato ini berasal dari Sulawesi Selatan, teman-teman Dari kota Makassar itu di era 90-an itu menjadi permainan yang sangat tren di Kota Makassar dan sekitarnya. Itu asal kata pun dari kata Makassar. Jadi bunyinya Bugis Makassar ya. Namanya itu Lato Latu dari bahasa Bugis Makassar. Yang artinya bunyi tabrakan dari dua bola kecil yang bergerak jika dibenturkan seperti itu. Tapi asal-usul sebenarnya itu dari Amerika Serikat loh, teman-teman itu di era 1960-an itu permainan yang sangat tren di sana, tapi dilarang di Amerika, di Amerika Serikat dikarenakan banyak terjadi kecelakaan akibat menggunakan bola itu dari akrilik jadi pecahan akrilik itu menam, memberikan pecahan yang mengakibatkan korban, tapi alangkah baiknya di Indonesia tidak menggunakan akrilik ya teman-teman, menggunakan atom ya, seperti itu nah, kira-kira apa saja sih sebutan permainan ini di daerah kalian teman-teman? Simak dari penjelasan anak ini ya teman-teman. Ya, banyak Lima, Oke guys. Begitu banyak ya sebutan untuk permainan ini ya teman-teman. Nah, bagaimana di daerah kalian mungkin ada nama-namanya onik onik laki nah jangan lupa like, komen dan share dan terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa teman-teman.